Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Senang dapat berjumpa kembali bersama kami di sini Di channel Hachewa Science Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas alasan mengapa kucing selalu meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil Berikut adalah empat alasan mengapa induk kucing meninggalkan anak-anaknya saat masih kecil. Bagi Anda yang menyukai kucing dan ingin memelihara kucing, Anda perlu memahami kebiasaan induk kucing yang sering menelantarkan anaknya. Yuk cari tahu alasannya di video ini. Jika kalian suka dengan video ini, tolong subscribe, like, dan share. Setelah 3-4 bulan, anak-anak kucing perlahan-lahan akan ditinggalkan oleh induknya. Anak kucing harus hidup sendiri tanpa induknya di sisinya. Namun, pernahkah Anda melihat anak kucing yang ditinggalkan induknya? Padahal anak kucing masih sangat kecil dan belum bisa mencari makan sendiri. Ternyata ada beberapa alasan mengapa induk kucing meninggalkan anak-anaknya lebih awal. Apa yang menyebabkan induk kucing meninggalkan anak-anaknya? Ayo cari tahu pada video ini. Alasan mengapa induk kucing tidak merawat anak kucing. Ada beberapa alasan mengapa induk kucing tidak mau merawat anak-anaknya, yaitu 1. Induk kucing sedang sakit Alasan pertama mengapa induk kucing tidak mau merawat anak-anaknya adalah karena induk kucing sakit. Penyakit pada induk kucing ini membuat induk kucing tidak mampu atau tidak mau merawat dan menyusui. Misalnya, penyakit tertentu mencegah induk kucing menghasilkan cukup susu untuk anak kucing. Atau penyakit lain mempengaruhi kemampuan kucing Anda untuk menyusu dengan nyaman. Kucing yang kekurangan gizi juga dapat mempengaruhi produksi susu kucing sehingga anak kucing tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. 2. Punya anak kucing yang sakit atau cacat. Apakah Anda tahu? Induk kucing bisa mengetahui tentang adanya penyakit yang dialami bayinya. Nah. Jika induk kucing mengetahui bahwa anak-anaknya sedang mengalami gangguan kesehatan, maka induk kucing tidak mau menyusui atau merawat bayinya yang sakit. Bahkan, induk kucing dapat memisahkan anak kucing yang sakit dari anak kucing yang sehat. Hal ini dilakukan sesuai dengan naluri alami kucing. Untuk melindungi kucing sehat lainnya, jika Anda menemukan anak kucing yang terlihat sakit atau cacat dan telah dipisahkan dari induknya, jangan kembalikan ke induknya. Di masa depan, ini akan membuat ibu kucing stres. Karena anak kucing yang sehat juga dapat menjadi sakit dan menyebabkan induk kucing memisahkan lebih banyak anak kucing. Yang terbaik adalah membawa anak kucing yang sakit ke dokter hewan dan merawatnya dengan hati-hati. 3. -hati. Anak kucing lebih besar atau lebih kecil. Alasan lain mengapa? Pak induk kucing tidak mau merawat anak-anaknya adalah karena beberapa anak kucing lebih besar atau lebih kecil dari yang lain. Anak kucing yang lebih tua mencegah induknya memberikan makanan yang cukup kepada anak kucing lainnya. Memang, Anak kucing yang lebih tua membutuhkan lebih banyak susu dan area permukaan yang lebih besar untuk menyusu. Namun, ada beberapa induk kucing yang menyukai atau menyukai anak kucing yang berukuran besar. Akibatnya, anak kucing lain yang lebih kecil tidak bisa mendapatkan cukup makanan. Seperti anak kucing yang dipisahkan dari induknya, jika melihat itu, jangan kembalikan anak kucing itu kepada induknya. Bawa induk kucing dan anak kucing ke dokter hewan sebagai gantinya. 4. Induk kucing terlalu muda Ketika induk kucing yang tergolong masih muda, Mungkin induk kucing bisa dikatakan belum siap untuk merawat dan membesarkan anak-anaknya karena mereka masih terlalu kecil. Selain itu, induk kucing yang terlalu muda juga dapat kekurangan energi untuk memproduksi susu karena mereka masih dalam masa neonatus. Usia kucing yang dianggap terlalu muda untuk memiliki anak adalah empat bulan. Ini tidak terjadi pada semua anak kucing, karena mungkin ada anak kucing yang masih kecil tetapi masih mau dan mampu merawat anaknya. Jika kucing Anda mengalami kondisi ini, Segera bawa induk kucing dan anak kucingnya ke dokter hewan. Kelo merawat anak kucing tanpa induk. Jika Anda pernah menemukan atau memungut anak kucing yang ditinggalkan induknya, Anda bisa merawatnya sendiri. Berikut Kelo merawat anak kucing tanpa induk. 1. Siapkan tempat yang hangat Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyiapkan tempat yang hangat untuk kucing Anda tidur. Teman-teman bisa membuat liburan yang hangat dengan menggunakan botol berisi air panas dan meletakkannya di dalam selimut. Metode ini dapat digunakan sampai anak kucing berusia 4 hingga 6 minggu. Setelah kucing cukup besar, ia hanya perlu berada di tempat yang nyaman tanpa perlu pemanasan ekstra. 2. Beri pengganti susu Jika anak kucing yang Anda rawat masih sangat kecil dan belum bisa makan sendiri, penting untuk menyiapkan susu penggantinya. Pengganti susu ini bisa dilakukan dengan mencari kucing asuh yang bisa ditemukan di penampungan hewan. Atau teman-teman bisa membeli susu kucing yang dibuat khusus untuk hewan berbulu ini. Hindari memberikan susu sapi kepada kucing Anda yang mengandung laktosa yang dapat menyebabkan masalah pencernaan. Jika Anda tidak dapat menemukan susu khusus untuk kucing, Anda dapat menggunakan berbagai jenis susu bebas laktosa. 3. Waktu penyepihan dan pemberian makan Kucing yang berusia 3 hingga 4 minggu tidak membutuhkan botol untuk makanan lagi dan dapat mulai menyapih dengan mengajari mereka makan dan mengurangi jumlah susu dari botol. Teman-teman bisa memulainya dengan makanan kaleng atau makanan basah yang lembut. Secara bersamaan gabungkan dengan susu dalam jumlah yang lebih sedikit dari sebelumnya. Kemudian, ketika kucing berusia 6 hingga tujuh minggu, teman-teman dapat mulai memberi makan makanan keringnya. 4. Berlatih menggunakan kotak pasir Pada usia 2 sampai 3 minggu, Anak kucing tidak bisa buang air kecil dan besar sendiri, sehingga induk kucing sering merangsang daerah anus. Jika kucing tidak memiliki induk, Anda harus merangsangnya dengan menggunakan handuk lembut yang hangat, lalu gosokkan dengan hati-hati ke area anus. Metode ini harus dilakukan setelah setiap menyusui. Setelah empat minggu, Anda hendaknya mulai memperkenalkan kotak pasir kepada anak-anak kucing dengan menempatkan mereka di kotak pasir setelah makan. Untuk anak kucing, pilih kotak dangkal yang mudah dijangkau kucing. Nah, Itulah sebabnya induk kucing meninggalkan anaknya. Tapi jangan khawatir, kita bisa merawat anak kucing tanpa induk dengan baik. Dan itu tadi video kita terkait alasan kucing meninggalkan anaknya saat masih kecil. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan... Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye, bye.